Aduh Iya Dede Dandan udah dari jam berapa ini Tadi tacak di Iya ya, mabuk mabuk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 Informasi terbaru, menarik, terupdate, dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar, dimana kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Sebelumnya para sahabat, ya para fans menunggu-nunggu nih Live streaming Youtube dari idola kita Les dan Rizky bilang Yang mana tentunya harus di cancel semalam Para sahabat, ya kita lihat ada sebuah ungan spesial dari ig nya Bang Bilar Menginfokan dan menyampaikan Persahabatnya bersama istri tercintanya Lesti bahwa harus di cancel nih Tentunya untuk live streaming Youtube semalam Yang banyak sekali Tentunya para fans menunggu Momen-momen tersebut persahabat ya Dengan alasan bahwa Semalam ada kesalahan teknis Persahabat ya Kita juga mendapatkan info dari mas Gongli Ada sebuah postingan Foto dan kalimat persahabat ya maaf ya semua ada kesalahan teknis nih persahabat sahabat ya Semuanya ini bukan prank Tentunya ini adalah suatu ada kesalahan persahabat ya dari Youtube Tentunya mereka harus membatalkan atau cancel persahabat ya live semalam kita lihat juga ke keunggah berikutnya Baru jadi GS pribadi Abang Bilar. Yang mana di DLSD pun Ngambek nih bersahabat ya Karena udah dandan dari tadi Yang mana udah mempersiapkan Live streaming Youtube Akhirnya live nya di cancel Atau dibatalkan Baru sahabat ya Ada kalimat caption yang dituliskan Kok gua jadi gak enak sama kalian ya Maaf ya teman-teman Tuh dari Abang Bilar Baru sahabat ya kita lihat perhatikan raut wajah di deklasi Kejora yang ngambek kepada Bilar nih <laughs> Yang sudah jandan cantik untuk mempersiapkan kejutan Yang akan diberikan dari mereka untuk kita semua para fans ya Mohon maaf nih luar biasa tentunya kita dukung aja Tentunya ada kesalahan teknis dari Youtubenya persahabatnya Jangan salahkan mereka Mereka juga tidak mau nih tentunya mempermainkan kita semua karena ada kesalahan teknis para sahabatnya dari YouTube-nya. Dalam pusingan sebut juga banyak sekali komentar ibarat sahabat ya, hingga respon yakni dari akun sd 9234 Mengatakan "Au ah, mau tidur capek melat balik eh gak jadi rasanya kayak diputusin pacar campur aduk aduh." <laughs> Ini yang baperan bersahabat ya aduh luar biasa juga nih tentunya respon-respon dari fans yang selalu setia bersahabat yang menunggu live dari Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya bersahabat ya kita lihat di sini banyak sekali yang DM kepada Bang Bilar nih dari emak-emak kita lihat diunggah oleh abang Bilar semalam bersahabat ya ada banyak sekali DM kepada Rizky Bilar kita lihat sahabat ya ada sebuah kalimat pesan jadi enggak sih live nya kata fans persahabat ya. sampai bilang woi jadi enggak live nya <laughs> Abang bilang hanya mengatakan wkwk ngakak maaf Bu katanya aduh sebegitunya Bang Bilar ya tentunya kita lihat juga ada sebuah kalimat yang ternyata dituliskan oleh fans Keterlaluan lolar bela-belain gua numpang wifi di tetangga gua ujung-ujungnya nggak jadi, benar-benar loya aduh. Sampai segitunya persahabatnya, kesetiaan dari leslar lovers yang selalu menunggu, yang selalu mendukung, Mendoakan yang terbaik untuk idola kita luar biasa. Mudah-mudahan kita selalu kompak dan solid untuk mendoakan yang terbaik. Kita lihat juga persahabat ya keunggah berikutnya, yang mana tentu ini unggahan DM yang sangat membuat kita ketawa sedih juga persahabat ya banyak sekali yang mengirim kepada Rizky bilah apa sahabat ya di situ dikatakan banyak yang kecewa termasuk istri saya uring-uringannya ke saya Bang aduh pelan biasanya ke suami persahabat ya saking Tentunya dari tadi nunggu gak jadi live-nya dari idola kita Sampai uring-uringannya ke suaminya, persahabatnya ini luar biasa juga nih Tentunya kesetiaan dari Leslar Lovers Ini salah satu bukti Prasaba, ya bawah fans sejati dari Leslar itu sangat luar biasa Tentunya Abang Bilar hanya mengatakan ya maaf, begeng-begeng you Aduh, persahabatnya membuat kita ketawa bahagia aja nih, luar biasa mudah-mudahan tentunya keberkahan selalu diberikan kepada kita semua dan kita doakan yang terbaik untuk lesti dan rizki bilar berikutnya para sahabat kita lihat juga sebuah uga spesial para sahabat yang ini membuat kita semakin bangga akhirnya di repost atau repost persahabat ya untuk usaha umkm yang dijanjikan oleh rizki bilar akan dipromosikan di akun igas pribadinya akhirnya sudah terlaksana satu nih persahabat ya ini catering rumahan dari dari dapur Kobam yang mana sudah dipromosikan oleh Rizky Bila luar biasa patut bangga tentunya untuk idola kita ini mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan dan kesuksesan Amin ya Robbal Alamin dan selanjutnya kita lihat persahabat ada live Instagram semalam dari Bang Fali Akbar dan ke awan potret persahabatnya ini menjelaskan bahwa semalam nggak bisa live ternyata emang ada kesalahan dari Youtubenya persahabatnya Ini unggahan tersebut telah diunggah atau di kembali oleh akun Hikmah 73 Nasir Konoha Ada kalimat caption yang dituliskan Ini penjelasan Abah Wali Akbar Kenapa nggak bisa live streaming Youtube Ternyata dari Youtubenya yang bermasalah nggak bisa live Semoga laporannya bisa ditanggapi dan besok bisa live streaming Youtubenya Mudah-mudahan persahabatnya hari ini bisa live, kita tentunya dengar juga dari Rizky Billar nih ketika menyampaikan pembatalannya persahabatnya live semalam. Bahwa insya Allah besok nih akan dilanjutkan, tepatnya hari ini mudah-mudahan persahabatnya tungguin saja informasi dan kabar selanjutnya. Mudah-mudahan ada kejutan, vitamin bahagia, karena tentunya lesson dan Bila selalu bersama persahabatnya. Doakan yang terbaik, tetap pentingin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya.